Idul Adha, matahari naik satu tombak Idul Adha, eh, Idul Fitri, dua tombak Di Idul Adha, saat masuk syuruk Di situ dikerjakan sholat lebih awal Jadi kalau sekarang syuruk jam 6 lewat 3 jam 6 paling lambat, 6.10, 6.14 sudah sholat Idul Fitri, 6.30 silakan, Matahari naik dua tombak Kenapa? Karena saat awal Idul Fitri itu orang makan dulu Karena itu disebut dengan fitur dari kata futur, makan Untuk menunjukkan Ramadan telah berakhir Sekarang waktunya makan karena itu hukum orang kuasa haram hukumnya. Idul Adha beda. Sebelum berangkat kalau bisa jangan dulu makan. nanti sunnahnya pulang dari sana atau di pertengahan selesai sholat baru makan. Karena orang kemudian makan dulu di Idul Fitri ada jeda waktu, jeda waktu, jenjang masaknya maka boleh dia di sedikit dipanjangkan untuk sholat idnya. Idul Adha karena ada, ada orang makan berangkat awalkan supaya menyembelihnya dilakukan di waktu Tuhan. Paham ya?